Jai, gue sekuat ini mah. Let's go. Touring kita, touring kita Camping kita coba, camping. Kewa. Eh, kita kewa. itu kemahnya di di kandang, di rumah kandang itu. Mobilnya kita parkir oh, di dalam. Kandang siapa? Kandangnya apa? Kandang ayam. Malin oh. kandang. Sini sini di sini sih sini disini-sini, nah, cukup-cukup sini-sini, sini aku mau bilang bener dulu ya ayo, ini ya, bener eh jangan jangan eh tabrak tabrak tabrak gob tabrak anak haram kabur ayo ayo ayo itu mobil hitam mana cuy nih sepas nih mobil hitam itu cuy tenggelam di situ mana ya tadi sepas ya mana goblok blok lagi tenggelamin loh udah jelas mobil bukan af amfibi mobil hitam yang eh mobil putih <guluh. yang <guluh. amfibi itu di mana iya tadi? Aku nemu pas ya. Di sekitar bukan... sini. Eh dicolong sama anak satu itu tuh. Ini ini ini, ini ini Oh ya. Kasih. Goblok anak satu itu nyanyi ambil, goblok memang. Ayo yuk, barbar. Apa mobil? kamu dia bi. berenang lagi. Eh orang, ya Allah. ada <tuk> orang? <tuk> adalah turun-turun. Ya. <ti> <as> Eh, Yo Kita ya, Tuh, ya. udah udah, Wah, udah kok dikeroyok. Ayolah, an. Nah, keada. Nah, كده. Cara dah, Hmm, kena satu. Nah, di, satu ya. ya Nok satu. jangan gas, Yo, ayo, ini bisa. satu, satu di kandang. Oh, di, kandang, di kandang. Wah ada orang mau ngegas nih. Saya lagi di, woi, emulator, woi. Abis karet itu. Apa yang kau timba? Timba apa kau? Kalau kayaknya kalau aku main emulator ini musuhnya pada oh, ini emulator. Itu, rame, rame. Mainnya di warnet. Oh. Mama lo ya mampus lo. Tolong tolong tolong itu. Iya iya. Eh, macam mana, keu Assalamualaikum. Mama. Woi, di belakang, koy. Anak satu itu, Tembak. Belakang, belakang. Masuk. Masuk, kanan, kiri, atas, atas, bawah, bawah, bawah. Bawah, bawah. Eh? <tuk> lima bapak bapak bang, dari mana ya bang, bang halo halo halo halo halo, oh mana bang? Bang, open kira Bang. apa ini, Bang. Oh, apa ini, bang. Tuka, Bogek. Halo, halo, halo. Halo, Bang. Halo, Bang. Halo, Bang. Saat, Bang. Gimana kabarnya? Halo, Bang. Halo, Bang. Gip, Bang. Bang. Gip, Bang. Bang. MLP nih Wah, udah nggak berani ada, ada. aku Ini P, jadi P Ya, bursa, Aku hiu, aku Wah, udah, dadah, dadah, dadah, dadah. cabut, cabut, cabut, cabut, Aduh, cabut, cabut, cabut. Dadah, dadah, berani aku Turun, nanti Udah nggak lagi sih, soalnya masih go aja, mobil, P Oh, huh? mobil Boboiboy, mobil oke, oke, mobil baby, baby, baby, baby, baby, abur baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, aduh baby, baby, baby, baby, baby, baby, kaget kok lock. <laughs> <tuk> iya, kepiye <tuk> bab. Ta co. Aduh. Ui, awas, mati pula. Tak apa enggak apa-apa. Eh, api ini uh, kan untuk kayak pro. Ayuh, <tuk> mana ya. kamu ya? Mana <tuk> kemana mana? Mau. Mau lagi cabenya? Ah. Bos dekatku bogo. Ibunya ke kemana sih? Kabur aja, Fis. Mati. Wah, dikeroyok, aku squad aku. Hu hu hu hu. Min kena admin saya. Di rumah aku, ya. Aku dikeroyok. Aku di gara. Oh, oh, oh, oh. oh. Wow